Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tingglesius Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilia TV Hilia TV akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan ter -up -to -date mengenai Ayu Ting, Ting informasi pertama di sini akan ingin sajikan ya kemarin Ayu Ting Ting seperti wanita di korea di acara pas buka tadi sore terlihat cantik dan sangat penawan dan pagi hari ini hari Minggu ceria Mengawali aktivitas dan mengawali segala aktivitas Ayu Ting Ting di sini, Ayu sedang jalani bersama Krisnafah Reji dan sebuah mobil terlihat ya, bahwa suasana jalannya sepi nih, lenggang. Kemanakah kira-kira Ayu Ting Ting dan Trisna Reji uh, Bagi sahabat semua, saksikan terus ya di channel ini. Ternyata, oh ternyata, Ayu Ting Ting pergi ke sebuah salon, pemirsa. Di sini Ayu Ting Ting akan mewarnai rambutnya dengan warna yang baru Wow Seperti apa hasilnya? Tungguin ya Pokoknya pantengin terus deh channel ini Pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate to mengenai Ayu Ting Ting Bilansir dari Insta Story-nya Ayu Ting Ting sini menuliskan ayo warna apa ya Hahaha Andur juga tidak di sini. Ayu Ting Ting menanyakan warna rambut apa yang cocok ya buat Ayu Ting Ting hari ini? Wow, deg-degan nih, mimin lihatnya ya. Warna seperti apa yang akan Ayu Ting Ting pakai bimbing jadi penasaran Tapi tetap ya walaupun diwarnain seperti apa Ayu Ting Ting masih tetap cantik ya Terlihat nih di sini kemarin Ayu Ting Ting terlihat cantik banget nih dengan khasnya Korea Wow lagi demen Korea-Korea nih ya Ayu Ting Ting pantengin terus deh Kita doakan ya Semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan Amin ya robal alamin Mimin tunggu kabar baiknya Dan warna rambut hari ini Warna rambut terbaru dari Ayu Ting Ting Oke, sahabat. Menginjak berita selanjutnya, ya. Di sini dari akun Instagram Mom Iting, terlihat di sini Mom Iting bersama sahabatnya di sebuah acara. Dan dilansir dari akun Instagram Mom Iting, buka bersama anak-anak yatim piatu. Sukses buat kamu! Ajeng indahnya berbagi buat mereka yang membutuhkan. Peach love Indonesia sukses selalu. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagramnya. Di sini Mom Aiting menuliskan dan memberikan kebahagiaan bersama anak-anak yatim ya. Dengan cara berbuka puasa bersama anak-anak yatim, tentunya bersama sahabat-sahabat tersayang. Mendoakan semoga acaranya berkah dan bermanfaat untuk adik-adik yang membutuhkan. Sehat selalu untuk Mom Aiting dan seluruh tim yang bergabung dalam acara buka bersama anak-anak yatim. Dan melangsir Berita selanjutnya. Di sini Mimin Angka membagikan kebersamaan ya. Syifa, Ayu Tingting dan calon menantu nih, Ha dan Nanda Fahrejini nanda nih yang selalu setia menemani Syifa dimanapun berada Sepertinya Ayu Ting Ting, Syifa dan semuanya lagi merayakan kebersamaan ya di The Halu Cafe Buka bersama juga nih di The Halu Cafe Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting ada ayah dan mom Aiting Ting juga di The Halu Cafe Buka bersama malam mingguan di The Halu Cafe bersama keluarga Pastinya menyenangkan, sehat selalu untuk satu keluarga cemara ini ya Semoga sehat selalu Dan dilansir dari akun instagram ayu tingting Selalu dehalu cafe, Halo terus kakak, enjoy my everyone Tulis ayu tingting di akun instagramnya ya dan terlihat sini Ayu Ting Ting cantik banget ya dengan baju putihnya dan sendal jepitnya tentunya Dan status tersebut di komentari Orteh Yanti Ade nih Kayak ABG cantik bingits Cantik banget sih ya Ayu Ting Ting Dan Titing. dilansir juga dari akun Instagram Yeni Muryanti Selamat malam minggu buat kalian berdua sehat-sehat ya Ayu Ting Ting Bilkis Raja. Rajak di sini Ayu Ting Ting Tidak hanya bersama Shiva, Mom Iting dan Ayah Ternyata di sini ada si cantik ya Si cantik Bill Kills Humairah Rajak Yang selalu menemani Bunda ke mana pun Bunda pergi ya Sehat selalu untuk Bill Kills Kemudian juga dari Heavy Gallery 25 Eh ada anak cute senang amat servis sama Bundanya Ros Malina sehat-sehat terus ya Dari Nona Chica 26 sehat selalu ya cantik Dua-duanya sama-sama cantik. Terima kasih Wati Elbiania atas doanya, semoga dikabulkan ya. Memang Ayu ting, ting terlihat cantik nih malam hari ini. Wow, super deh luar biasa. Dan berita selanjutnya juga di sini dari akun Instagram Mom Iting yang membagikan kebersamaannya ya di Dahluk Cafe malam tadi. Dan di sini menuliskan malam mingguan bersama keluarga di The Halu Cafe Love you untuk semuanya. Komentar dari Yeni Muryanti sehat dan bahagia terus untuk semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian juga dari Cocah Maik, doa terbaik ya buat semuanya, amin, ya robbal, terima kasih doanya Cocah. Kemudian juga dari Melati Bunga 92, sapok sama perhiasan ayah ojek wah wah wah. Salponnya sama perhiasan Ayah Ojak. Coba kita lihat dulu ya perhiasan apa sih yang dipakai oleh Ayah Ojak. Ternyata Ayah Ojak memakai tiga cincin ya di jarinya. Sehat terus deh, semoga lancar terus rezekinya. Untuk Ayah Ojak, Mom Ating serta Ayu Tinting dan juga Shiva serta Nanda. Semoga semuanya dilancarkan untuk Nanda. Semoga diberikan jalan ya agar secepatnya nih bisa halalin neng Shiva yang cantik, kami Nirbalangi. Dan dilansir juga dari akun Instagram Heavy Galeri 25. Di sini menyebutkan Brata sedang sakit, pemirsa. Di sini Heavy Galeri menuliskan Shiva kok kok beratat? Sehat, kata. sehat, sehat demi masa depan yang lebih baik. Kulis heavy gallery 25 di akun instagram pribadinya Alamira 16 syafakallah kok semoga cepat sehat nah, Kemudian juga dari Mulyani atik 51 Allah kok berantak kertas sesemita Cepat sembuh amin ya robbal alamin Amin robbal alamin Terima kasih doanya Mulyani atik 51 Kemudian juga langsung dijawab nih ya. Sama berantak kertas semita. Amin Kuru subage Puang Allah Ta'ala Mpale ki Wah bahasa apa ini ya Intinya berat kata atah Mengucapkan terima kasih Untuk semuanya Semoga Allah mengabulkan doa-doa sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Dan cerita selanjutnya di sini ada neng cantik ya. Ayu tinting lagi di Bronis TV. Dilansir dari akun Instagram Heavy gallery 25. Bisa nggak sekali-sekali nggak usah. Lucu banget. Lucu aja biar gue senyum-senyum aja nontonnya. Nggak sampai ketawa bikin sakit perut. Ayu tinting berperan sebagai Jimmy. Oh Jimmy ya. Sore tadi di acara cara dari tinggal kocaknya banyak sekali komentar berdatangan baik di akun instagramnya maupun di akun instagram para sahabatnya salah satunya dari Sari 37 idolaku yang cantik semoga tetap sehat semoga keluarga besarnya dan tambah sukses terus love you untuk Ayu Ting Ting Terima kasih doanya Sari U37 doa terbaik untuk Sari juga ya dari setelah ropers 12 saya pikir meskipun doi nggak bisa lepas ketawa habis botok tetep bikin ngakak hahaha <laughs> yang bikin ketawa itu kata-katanya dia ngeletuk selalu Lucu, hahaha. Tulis heavy Gallery dan Star First 12 ya, karena tingkah Ayu Ting Ting di acara pas buka sungguh sangat menggelikan. Apalagi pas jadi gini oh gini dan dipasangkan dengan pemain aslinya nih ya, ada Indra Bruchman di sini sebagai bintang tamu. Manja-manja, senyum-senyum dan manis banget deh ya untuk Ayu Ting Ting. Makin cantik hari ini. Dengan polesan jini oh jininya Sukses selalu untuk air tingting Dan jangan lupa ya nanti sore jam 16.30 Saksikan lagi pas buka Pastinya membuat hati kita ketawa dan juga tersenyum ya Bentar lagi jangan lupa tonton pas buka di trans 7 Jam 16.30 ya ada Queen ada guncang cantik yang sangat menarik di sini, ya. Pastikan dan semuanya pasti akan terklit ketawa, karena akan hadir bintang tamu, bintang tamu yang spektakuler lainnya. Dan penampilan selanjutnya di sini, ayah tinting memakai wig berwarna putih dan kacamata hitam yang tebal. Lihat bagaimana ya warna rambut ini, dan bagaimana kalau ini dipakai Ayu Tinting setiap hari. Tapi di sini ayu tinting terlihat cantik ya Dengan balutan e, warna rambut yang sedikit merah Seperti anak Korea banget deh Kalau yang ini ya cantik Senyumnya manis dan genit-genitnya masuk banget deh Kayak anak Korea Dilansir dari Star Wars Doberas Korea Girl Kemudian dari Mama Shani Korea banget and cantik banget Nur Sky cantik banget Makin ngefans deh you untuk kayu tinting dari yuki nurus lina itu poni asli bukan insyaallah itu rambut asli mirip orang korea dari rina hartini Lihat sangat cantik sekali ya Ayu Tinting di acara pas buka Bagi semua jangan lupa saksikan nanti sore jam 16.30 waktu Indonesia Barat Ada Ayu Tinting dan Wendy Cagor Serta Andre Taulani dan Denny Cagur juga ya Di acara pas buka Pastinya akan memberikan kebahagiaan untuk kalian semua di rumah Membuat semuanya tertawa deh terbahak-bahak dan sekali lagi Happy Birthday untuk Wendy Cagur. Dan di sini juga ada kedatangan tamu yang super luar biasa nih. ya di sini ada Ucok Baba serta si ganteng Indra Brugeman dan mereka di sini berperan sebagai F4-nya. F sewah-wah-wah, ganteng-ganteng banget ya. Oke, sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe -nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya saksikan paus buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trax 7.